Oke, saya akan memfungsikan atau mengetes plasma cutting ya, dengan suite yang otomatis atau pengelasan atau pemotongan menggunakan 4T atau yang otomatis dengan suite eksternal ya. Jadi kali ini saya menggunakan suite yang eksternal yang saya bikin sendiri ya. Coba saya akan fungsikan, apakah bisa dilakukan e, di plasma cutting ini ya, jenis mesin las plasma cutting. Yang kemampuan potongnya itu bisa sampai 15 mili ya, 15 mili atau 20 mili di steel Plasma cutting ini juga bisa digunakan di CNC atau kompatibel dengan mesin CNC. Karena di bagian input belakang mesin ini sudah dilengkapi untuk input untuk CNC ya. Untuk kontrolnya dan untuk input uh, kontrol ke mesin CNC nya ya. Sehingga ini bisa dipungsikan ke CNC. Oke, saya akan nyalakan untuk mesin plasma cutting ini. Oke, saya sudah nyalakan ini. Sini, untuk panelnya uh, sangat simple sekali, ya. Ini sebagai udara yang keluar saat pemotongan di terakhir, ya. Jadi, nanti udara yang keluar itu bisa lebih panjang dan lebih pendek, ya. Terus, ini ampere, ini ampernya, ya. Ini untuk cek anginnya. Dan ini posisi 2T dan posisi 4T ya. Kalau ini saya akan coba potong di posisi yang 4T ya di sini ya. Ini masih ada nyala merah ini karena angin belum masuk ke mesin plasma cutting ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini udara atau anginnya itu masih nol di sini ya. Masih nol nih, belum masuk. Nanti kita buka dulu untuk angin ya. Untuk angin yang masuk ke dalam plasma cutting ini ya. Coba perhatikan. Di posisi nyala merahnya ya. Di sini ini. Setelah anginnya saya masukkan. Atau setelah saya on anginnya ya. Dia akan mati ya. Coba perhatikan ya. disitu udah mati ya juga tidak ada yang alarm lagi saya akan coba menggunakan yang sweet ini ya. Jadi shoot ini bisa ditekan atau bisa di uh, ini sesuai dengan keinginan kita ya. Ini coba di posisi yang 4 eh yang 2T ya. Posisi 2T kita coba tekan shoot ini ya. potongnya sangat bagus sekali ya jadi ini bisa potong panjang kita kecilkan amperenya ini. Bisa. ya Coba perhatikan lagi ya ini sih sangat mudah dan sangat gampang dalam penggunaannya ya kita perhatikan ini Jadi dengan suit ini saya bisa membuat pemotongannya ini jadi lebih mudah ya Karena bisa dikontrol dari sini ya. jadi lebih gampang. Oke, itu sekilas tentang plasma cutting dari MultiPro ya yang saya uji coba dengan sweet eksternal atau menggunakan sweet kaki ya. Ini sweet kaki. Jadi mesin ini sangat mudah digunakan dan sangat gampang di posisi apa aja ya jadi bisa di Fungsikan di suite kaki atau di suite yang langsung dengan uh, plasmatosnya ya.